Teman-teman, baik yang muslim maupun non-muslim bisa difasilitasi kredit syariah Kredit syariah Tapi tentunya lewat Bang Rizal dong Lewat Bang Rizal Oke okay. No denda, no tarik, no debt collector, no riba No riba Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Dero utuh Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Rosa. Buat yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi seputar otomotif, dan bisa merekomendasikan buat teman-teman. Saya berterima kasih, saya ucapkan alamin semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah yang Maha Kuasa. Baik, kebetulan saya lagi mampir lagi di Suzuki Pulau Gadung bersama Marketing yang super handal teman-teman tahu kan marketingnya siapa aja kita akan perkenalkan karena kebetulan ada paket-paket promo yang insya Allah promonya syariah dan sangat mendukung kita panggil orangnya langsung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Wede Subhanallah apa kabar bang Wede antum sekarang jadi ini nih jadi mau balik ya, apa jadi apa nih uh, jadi membalik sambil jual mobil <laughs> jadi mau balik sambil jual mobil ya tapi tetep dong, syariat Islam itu kan jalan, syariat harus ditegakkan. Betul, jangan lupa saat demo waktu. Nah, itu dia benar. Sekarang udah apa ya? Sudah hijrah, lu ya, Bang? Ya, insya Allah, Bang, udah hijrah ya, benar luar biasa. Bang, di Suzuki Pulau Gadung lagi ada promo menarik nih, Bang, buat lebaran. Biar denger ya? banyak, Bang, banyak sekali ya. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama, uh, nama aneh. Oke, okay. nama Rizal Uh, kalau mau telepon bisa hubungin ke 0812 Baik. 8806 3714. Tersambung via WhatsApp ya. Bang, ya? Tersambung via WA. Via WA. Via WhatsApp. Baik. Untuk alamat showroom kita berada di Sejuga Pusat, alamatnya di Jalan Raya Bekasi KM 19. Pergadung-gadung. Polo ya, depan terminal Pergadung. Depan ya. sampingnya terminal Pergadung. Samping terminal Pergadung. Samping, Samping depan maksudnya ya. Iya. Nah, teman-teman kita pengen tahu promonya yang paling bagus spesial di bulan Ramadan untuk menyambut lebaran yang sekiranya bisa merekomendasi buat teman-teman. Promonya apa sih bang yang paling menarik? Jadi Bang, Rijal nih sekarang pengen menjelasin untuk promo-promo listing syariah, Bang. Listing syariah? Iya, jadi kenapa hmm. harus listing syariah sih, Bang? Wih deh, kenapa? Gue pengen tahu, Bang. Jadi, enak ya, Bang? banyak nih beberapa uh, abang nih subscribe-nya yang gak mau pakai riba bang bah, itu saya itu. banyak banget kemarin-kemarin dapat callingan mas saya mau syariah mau syariah oh ada akhirnya sekarang kita dikasih kesempatan nah. saya jelasin untuk leasing syariah betul jadi Dan juga uh -huh. ada kelebihan-kelebihan syariah ya bang ya iya bener banget jadi untuk leasing syariah ini bang pertama dia nggak ada bunganya bang no riba no riba no riba no, no bunga no bunga itu pasti halal dong Pasti halal betul. banget Istiqomah dan berkah Isti Berkah berka banget betul. Jadi buat uh, viewersnya di Rosa Nggak perlu khawatir Mau ngambil mobil kredit Pakutin riba, Kita pakai yang syariah Noribah. No riba No riba Betul bang. sekali Tapi DP-nya bisa menunjang dong Dan bisa terjangkau dong DP terjangkau Angsuran itu jauh lebih murah Ketimbang konvensional Oke okay. Dan juga bang kalau teman-teman Kredit syariah Infonya nggak ada tarik ya bang ya nggak ada tarik nggak ada depo lektor ya bang nggak ya. ada bang semua diselesaikan secara keluarga nih bang ya tuh teman-teman itulah kelebihan kalau kita mau berkredit kendaraan lewat syariah ya jadi bang kalau misalkan abang ambil mobil nih benar ya udah berjalan satu tahun nih abang betul. nih waduh perekonomian lagi pacaklik tiba-tiba saya Collab. kolek collab. abang telepon aja nih oke okay. orang leasingnya Terus okay. saya lagi collab. cerita aja ya kan betul, karena syariah betul, betul. itu kita nggak akan tarik bang leasingnya jadi kita bantu untuk jualkan mobilnya betul. Nanti dana abang udah masuk setahun itu kita bayarkan. Oh gitu. Jadi jatuhnya nggak ditarik, abang tetap untung mobilnya bisa kepake satu tahun tetap Dibayarin lagi untuk mobilnya. Betul. Sebenarnya masih allah banget bang. Tapi nggak berhenti kemungkinan buat yang non muslim juga bisa ya dipasilitasi sama syariah. Bisa. Jadi. yakin ini. yakin promo ini nggak khusus untuk kaum muslimin. Oke. Untuk kaum non muslimin pun bisa diambil. Bisa ya. Bisa diambil teman-teman baik yang muslim maupun non muslim bisa difasilitasi kredit syariah. Kredit syariah. Tapi tentunya lewat Bang Rijal dong. Lewat Bang Rijal. Oke. No denda, no tarik, no debt kolektor, no riba. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai lagi nih setelah kita berbuka dan kita menunaikan salat maghrib bersama-sama. Nah, tentunya kita kembali ke promo ya. Iya. Promo Suzuki R3. R3. Nah, Jelaskan uh, spek tipe berserta OTR-nya bang. Jadi untuk RTG itu kita ada empat tipe bang, oke? Okay. Ada tipe GA, Baik. GL, oke. Okay. Yang hybridnya ada di GX dan SS, oke. Okay. Ya, yeah. OTR-nya bang. otr untuk yang GA itu di dua dua tujuh tiga oke. Untuk yang GL itu dia yeah. Maticnya di dua enam satu tujuh ratus. oke. Yang manualnya dua lima puluh tujuh ratus. Manual dua lima puluh tujuh oke. Untuk yang GX mm, manual manual di dua tujuh dua lima oke. Dua tujuh bang. Oke, dua tujuh oke. Yang metiknya di dua delapan tiga lima oke. Untuk yang SS-nya itu di dua delapan Manual, tipe manual. Oke. Okay. Untuk yang metiknya di dua sembilan empat lima oke. Berarti GX sama G SS itu sudah hybrid Sudah ya hybrid, oke. Okay. iya bang. Promo-promonya bang, silakan disebutkan bang. Jadi, untuk teman-teman semuanya, teman, -teman Derosa di rumah, betul, kita sedang ada promo untuk promo Noa Riba, no Riba, no Dep Collector, Noa Dep Collector, <laughs> no Riba, no Dep Collector, dan pasti halal, pasti halal, dan juga pastikan murah ya, pastikan bang, ya? murah, dan juga benar-benar uh, program mudoroba ya, iya, yeah, Bang, Noa Riba, Noa Tarik, Noa Denda, yeah. Noa Dep Collector, dan yang penting jauh lebih untung, Bang. Oh ya. Ya, jadi hitung-hitungan seperti ini, Bang, simulasinya. Oh. Kalau kita pakai yang syariah itu, ini untuk tipe GL. Tipe ini tipe GL. Ini tipe GL. Oke, okay, ya? baik. Tipe GL itu untuk yang syariah kita kasih DP-nya 22 juta, Bang. DP-nya 22 juta untuk tipe GL bertransmisi manual. metik metik ya Oke. Okay. Angsuran di nah. 4,8 14.000. DP 22 juta, angsuran 4,8 selama lima tahun. Lima tahun. Kalau konvensional berapa? Konvensional, Bang? Oke, itu berapa tahun nih? DP-nya 25 juta. ah DP-nya aja udah selisih 3 juta. Sorry, kalau konvensional kan ada yang DP, mohon maaf Kenapa ya Bang ya? Sih harus nyambil di syariah ya. Jadi ini kita kasih simulasi yang okay. DP-nya tidak jauh beda. Ini 5 juta, dp 10 juta lah ya. Iya. Ini DP-nya dua juta. dua juta. Ya, satu misalkan 25 juta ini lebih mahal misalkan. Iya. Yeah. Ini untuk angsurannya aja bang, itu beda satu jutaan bang. Beda satu jutaan. Ya, yang kompensional tuh 5,8 koma delapan. tahun. Lima tahun. Ya, itu empat koma. Itu empat koma Bedanya selisih. Bedanya selisih satu se jutaan. Satu juta sebulan. Satu bulan. Jadi 1 kalau bulan. kita kalikan 12 bulan itu udah 12 juta bang. Dua juta betul. Kalau kita kalikan lagi selama lima tahun itu total udah enam juta. 60 jutaan ya. Jadi selisihnya cukup jauh banget kalau kita pakai yang S syariah. Bang. Signifikan banget ya. Banget. Walaupun Nah, teman-teman mungkin nggak berasa ya, DP-nya cuman keluar 5 juta. 5 juta. Total, ilustrasi ini yeah, ya, bener. ilustrasi DP-nya 5 juta. Tapi angsurannya selisih lebih mahal satu juta. satu juta sebulan. Kalau diuraikan total semua sekitar 60 juta. Bener-bener rekomendasi ya, teman-teman. Ternyata dengan DP, teman-teman kocek agak sedikit dalam dikit, ya kan. DP 22 juta, angsurannya ketemu jauh lebih murah satu juta per bulan. Per bulan. Betul. Jadi kalau yang konvensional bisa DP 10 juta, hmm. itu selisih cuma 20 juta, selisih 12 juta, hmm. tapi akhir-akhirnya bisa selisih 60 jutaan, Bang. Betul, selisih matematikanya ketemunya jauh, jauh banget. Jauh banget, Bang. Bener, jadi teman-teman disarankan kenapa sih harus ngambil cari A. -ah. Itu kunjungannya, no riba, no denda, no debt collector, no tarik, no haram. <laughs> Yang pasti halal, yang pasti untuk semua kalangan Muslim dan Muslim bisa di, nah Muslim betan. dan Muslim di fasilitasi. fasilitasi dan juga ya. jauh lebih murah yang tadi bilang tuh sejuta, ya, selisihnya lumayan ya, lumayan. Rekomendasi banget deh, nggak ada lawan deh pokoknya buat teman-teman. Tentunya ngambilnya di bank Rijal, benar, benar sekali. mumpung ya bang ya, mumpung masih di bulan suci, benar. Jadi kita harus tadi hindaran dari riba riba bang. Dah betul sekali. Dan juga prosesnya pasti diga dibantu ya. Proses di sini kita cepat, kita sunjungi hmm. pusat, prosesnya cepat. Unitnya berlimpah, bener enggak? Pakai delay betul, dan proses buka do-nya sekalian faktur dan nya jauh lebih cepat dari Untuk faktur cuma sehari doang. Sehari, sehari doang, sehari doang ribu Tuh, teman-teman keuntungan beli di Rijal untuk SL 7 ini. Nick yang 2022 masih ada enggak? Nick dua sudah ludes, bang. Sudah habis, sudah terdual. habis, terjual so semua so terpaksa teman-teman kita tidak menawarkan kembali untuk yang Nik 2022 mm. tapi yang Nik 2023 enggak kalah bagus dong promo-promonya enggak kalah bagus oke okay. harga cuma selisih 2 jutaan aja dari Eni Kalama Selisih 2 juta doang? 2 juta doang oh, Iya, rekomendasi lah Tahun okay. lebih muda. Tahun lebih muda. Harga Terus. jual lagi lebih mahal Harga jual lebih mahal Harga jual sebenarnya selisih 5 jutaan loh Sampai 10 jutaan loh yeah. Tapi, kalau beli mobil baru yang NIK 2023 23. Itu cuma 2 juta doang Iya yeah. Ya, itu kan teman-teman benefitnya lebih murah dan lebih Bagus, lebih, lebih muda Dan juga after nya lebih mahal Lebih mahal, bener sekali OTR-nya bang, apa aja bang? Outer-nya ini di tipe teratas, bang. Oke, okay. ini yang tipe SL 7 nah, teratas. Ini ya? alpha dengan Tutan. bisa alert. dijelasin, bang, dari tipe terendah sampai tipe dari zeta okay. beta Alfa. Ya, bang. jadi untuk SL tujuh nih, kita ada tipe, ada tiga tipe, tiga tipe. Tipe yang terbawah kita ada tipe zeta. Oke, okay. untuk harganya itu untuk yang manual, bang. Oke, okay. di dua lima empat, delapan ratus, dua lima manual ya, manual. Baik yang metiknya, metiknya dua enam lima, delapan ratus, dua enam lima, tipe beta itu. Yang Untuk yang manualnya itu di dua tujuh satu enam ratus. Dua tujuh satu enam ratus. Baik, yang metiknya dua delapan dua enam ratus. Yang dua delapan dua enam ratus. Oke, baik yang tipe apa manualnya. Tipe tertinggi itu di manual kita ada di dua delapan satu tujuh ratus. Dua delapan satu tujuh ratus. Oke, yang metiknya. Metika di dua sembilan dua tujuh ratus bang. Dua sembilan dua tujuh ratus. Ya, oke okay, murah-murah ya mas itu. Murah-murah masih belum potong diskon dong. Belum potong diskon. Saya pengen tahu bang diskonnya berapa bang. Diskon kita. Itu uh, range dari 20 sampai dengan 30, Bang. 20 sampai 30? ya Bang, tempat lain sama deh, Bang. Sama? Sama, Bang. Teman-teman di sini mau cari lebih, Bang. Mau cari lebih yang bisa sesuai dengan kapasitas. Alhamdulillah bisa ditambahin lagi diskonnya. Jadi bisa, angsurannya bisa lebih murah lagi. Depannya bisa gedein lagi, kan gitu? ini Bang. Jadi, mm, karena ini pakai syariah, Bang. Oke. Okay. Uh, abang itu kita bisa ngasih diskon lebih sebenarnya Bang hmm. Cuman karena kita syariah kita nggak mau terlalu yang berlebihan Bang Betul, tapi untuk range-nya 20-30 Iya, tapi untuk angsurannya itu jauh lebih murah Bang ketimbang profesional Bang Yakin? Yakin Bang Ya, tuh teman-teman bisa diakinin ya Bisa diakinin Oke okay. Nah, Bang, diskonnya tuh bisa dipotong di OTR, apa di DP bisa ya? Bisa Jadi dipotong di OTR, bisa ditambah di DP. Oke. Okay. Ada dua alternatif. Ada dua alternatif. Tergantung DP-nya nanti. Tergantung teman-teman juga ya, iya. maunya seperti apa. Oke, okay, itu mekanismenya. Iya. Jadi untuk yang paket Syariah, untuk mobil ini, Oke. Okay. Tipe teratasnya DP tuh DP-nya cuma, DP cuma tiga an, Bang. 35 juta. Iya. Itu termasuk diskon belum? Sudah. Terus sudah termasuk diskon. Sudah. 35 juta angsun cuma 5,1 aja 5,1 selama 5 tahun 5 tahun jadi lumayan uh, cukup jauh Bang kalau abang diko pensional itu angsun sekitar 6 jutaan bang 6 jutaan selama 5, jutaan. 5 tahun selama 5 tahun Oke okay. nah 5,1 selama 5 tahun 5 jadi tahun. Uh, DP nanti bisa di sesuaikan dengan kapasitas teman-teman uh, yang nonton di sini Oke okay. berarti Buat teman-teman yang mau cari dengan budget sekitar 20-30 jutaan bisa ya? Bisa. matic atau manual bisa, bisa ya? Bisa, atau manual. Bahkan yang tipe high sekalipun bisa ya? Bisa. Dan angsurannya bisa dibantu jauh lebih murah dibanding konvensional dong? Iya. Dan itu bisa dibuktiin bang? Bisa. Oke. Okay. Jadi angsuran tuh mungkin selisih sekitar ratus ribuan bang. 800 ribuan? Per bulannya. Per bulannya. Kalau kita kalikan 12 bulan aja udah uh, berapa tuh? 9 jutaan ya? Dibanding konvensional selisih angsurannya delapan ratus ribuan per bulan per bulan, wih luar biasa ya. Iya. Baleno. Kita ada Suzuki New Baleno. New Baleno. Nah ini ada berapa tipe bang bang? Baleno hanya satu tipe. Satu tipe dua. Iya, transmisinya Kat... metik manual. Manual dan metik. Iya. Oke. Okay. Otr nya bang? Otr nya untuk yang metik ini di dua tujuh tujuh lima ratus. Untuk yang manualnya itu, kita di harga dua enam lima lima diskonnya berapa sih, Bang? Diskon kesepakatan kita 10 juta, Bang. 10 juta. 10 juta, Tapi bisa lebih gede lagi ya? Bisa kita kasih, tinggal di calling aja. Betul, kita misalkan kan. Minta 15 masih bisa nggak? Bisa bang, bisa ya. Bisa. Lebih dari 15 barangkali. Bisa, tapi enggak. jangan terlalu meres banget ya teman-teman. Ini sih <laughs> <juga> orang kerja. <laughs> bukan, benar bukan seharusnya. yang punya, bukan. <laughs> yang punya, bos. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tapi paling tidak bisa compare. Bisa, ya, bisa, ya. bisa compare. Ya teman-teman uh, deskripsinya ya tolong sama-sama ngertiin, sama-sama nyadarin, tapi dengan tidak mengurangi nilai-nilai yang terbaik dari Bang Riza ya, yang akan diberikan kepada teman-teman. Gitu. Jadi ini untuk Baleno, oke? Okay. Kita kasih DP konvensional dan DP syariah bang. Oke, okay, konvensional berapa? Konvensional DP-nya 56 puluh enam juta. Lima juta. juta. Sudah termasuk diskon? Sudah termasuk diskon. Oke, okay, baik angsurannya. Angsuran lima selama lima tahun. 5,1 satu selama lima tahun. tahun. Oke. Okay. Kalau syariahnya bang? Syariahnya DP-nya cuma tiga juta aja bang. Tiga juta. 33 juta. Jadi selisihnya itu di dua juta. Angsurannya belum? Angsurannya 5,1 juga bang? 5,1 ya Iya. Dengan asesor yang sama DP-nya jauh banget oh, berbeda. Bang. Iya, iya. Lumayan ya. Lumayan Selisinya banget. Ya. Selisihnya bisa buat beli motor, Bang. <laughs> iya, bener Tapi tetep doang dapat bensin. Bensin dapat, Bang. Full tank Dikasih. Tol juga dapat. Dikasih, Bang. Oke, okay. Dikasi, bang. Okay. bang. Kita ke ekspos yuk. Boleh, Bang. Oke. Okay. Kan lagi gede lagi gede banget Masih nih Masih gede banget, Uwe, Bang, ini, Bang. Aduh bener, ini. Loh. Ini bisa bisa diskonnya bisa beli motor 3 biji, Bang. Beli motor 3 biji. Iya. Yeah. iya, iya. Diskonnya iya. 60 juta, Bang. 60 juta. 60 juta. Uuh. Uh, luar biasa, jadi kalau diskonnya itu abang beli satu mobil ini, diskonnya kepake buat beli tiga motor, bang. Tiga motor <laughs> 60 enam puluh juta, masih bisa nambah lagi nggak sih, bang? Dari enam juta ini bisa di calling aja, bang. Oke, okay. harga berapa sih, bang? Harganetnya dua 280 an. dua 80 delapan puluh empat ratus. bang, delapan juta, 400. 400 400 Itu Harga, net. harga netnya. Oke, okay. murah juga ya? Murah banget, bang. Hitungannya hampir sama dengan SL7 ya? Iya, masih di bawah tiga ratus. Uh, uh, Benar. Tapi kalau barunya... Kan... Tiga ratus empat aneh ini baru enggak OTR-nya OTR-nya OTR tiga ratus empat puluh tiga juta Benja. jadi dua delapan puluh dua ya diskon enam bang tapi ini OTR 2022 ya OTR dua ribu dua bang Ngabisin. Eh, berapa stok sih bang Sisa... stoknya cuman tinggal sekitar kurang lebih panan stok bang an kurang lebih ya kurang lebih sepuluh orang ini stoknya sangat terbatas banget. Saya amat kalau dilewatin nih nah. promo gedenya ini saya amat lewatkan. Diskonnya paling gede ya. Paling 60 juta plus plusnya banyak ya. Plus plus bensin, plus bensin. Plus bayar tol, tol sejuta. Tambah lagi kalau mau yang plus lain masih bisa ya. Bisa. Tinggal dikonfirmasikan <laughs> aja. Tinggal calling Com aja. ya kan? mau spoiler mau yang lain-lain bisa, bisa ya kita berikan yang terbaik buat penonton semua di rumah Jadi khusus untuk mobil ini yang mendapatkan diskonnya plus 60 plus, plus iya plus. benar sekali saya beberapa tipe kan beda-beda diskonnya beda-beda ya -beda. setidaknya yes, Bang Rizal berusaha memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan terbaik iya. DP nya berapa bang ini mobil bang kalau Nah, sudah 280. Kalau kreditnya berapa sih, Bang? DP-nya, Bang. Oke Ini sangat terjangkau banget, Bang. Iya. DP cukup 10 jutaan aja. 10 juta doang. Iya. Ansurannya? Angsuran di 6, sekianan. 6 juta berapa? 6 juta 500-an, Bang. 6,5 selama? 6 tahun. 6 tahun. ya DP 10 juta. 10 juta. Kurang dari 50% bisa enggak? DP-nya? DP-nya DP 5 juta. Eh. Bisa bang, angkut bisa, bang, angkut, angkut bang. Ya. habisin bang, <laughs> habisin <Hasil> ya. Bang. <laughs> yang penting cepet habisin, ya. Habisnya <laughs> habisin. Nih teman-teman, mumpung belum kehabisan, DP 5 juta, angsuran cuma 6,5 ya. Iya. Oke, luar biasa rekomendasi ya, teman-teman. Berikut tadi yang telah kita review, semoga ini bisa bermanfaat, bisa bisa menjadikan bahan rekomendasi ya. Bener banget. Uh, buat rujukan teman-teman yang mau mau beli mobil baru khususnya. Mobil baru. Karena memang Suzuki itu udah terkenal, udah terkenal irit perawatannya Iri. juga mesinnya bandel uh, perawatannya mudah sebenarnya muda spare partnya juga murah di mana-mana, pajaknya murah banget, pajaknya murah, desain juga bagus, bagus. oke okay, enggak ketinggalan zaman, kekinian oke, okay. ya nah, berikut tadi yang telah kita uraikan, mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kekurangan, saya ada di Dosa Auto, Bang Rizal dari Suzuki, Suzuki gado-gado diri, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Bang. Terima kasih, Ustaz.